Oke, okay, gapapa nah kita senang-senang dulu ya, ini ya, untuk, banget, untuk nih. dapat undian sepatu dari uh, Gilbert FC, Gilbert FC yeah. ataupun keluarga Gilbert FC Yang makasih weh, bilang makasih Gilbert uh, FC Dan yeah. YouTube kita, uh, Alhamdulillah udah cair ya Alhamdulillah. Nah, Dari kita, untuk kita semua, bener ya, Benar, ya. Benar, ya. Benar. Nah, Untuk uh, yang dapat uh, pada bulan ini, uh, syukur ya Dan yang dapat, kita besok bisa bulan depan kali bulan depan lo baru main ini, Amin, Lina, ya? Iya, lila, lila, lila. Lihatnya ada ya. Selalu makan di sini. Satu dua tiga ya. Oh. Itu bisa udah udah ninggalin dua atau dua? Mari datang lagi. Maafin. lagi kali ini. Kamu Oh, tiba-tiba dia lagi. Ini nanti yang Ini nih, masker buat Waduh Hari ini kita ada yang untuk 10 orang Kota Gilbar yang beruntung pada hari ini ya Siapa? Sepatu baru! Untuk mendapatkan sepatu baru ya ya, Oke. yang belum mendapat, yang yang belum beruntung hari ini jangan bersedih, karena bulan besok kita masih ada lagi Ya, kita kocok ya. Sekarang yang tolong aja ya. Oke ditutup, ditutup, Oke, udah bang. itu. Gue Aduh, banyak kan. Kurang lagi ulang-ulang ulang-ulang. Itu pakai tutup aja tuh, tutup. Bang, apa pakai ini, Bang? Enak. Plastik-plastik tuh. Tutupnya satu, satu. Udah ngapain? Udah dua sekaligus semua dibawa dulu. Ya, dua dua ya. Ini yang paling ini yang yang dibuka ya. Ambil sini. Ini mulu sekaligus tuh. Ya, ini satu dulu dulu ini tuh. Bawa ini. Ya. Pertama. Lah itu. Sorry ah. Ya, jangan jangan doang gue ya. Satu dua, iya. Ini ini awan, awan, A Oke, Kobra. Oke, di Ayo, yang kedua. ayo. banyak. juga nih, nih. Iya. Iya, tenang. Iya. Oke. Oke. Oke aduh. Ya dua ya. saya taruh taruh taruh taruh taruh taruh taruh taruh dong yang ada iya yang belum dapat minggu depan datang. Titik semua belakang Iya iya, ada <tiri> <ronin itu> <tiri> <tiri> ini berdoa ya ada ya berdoa kita piring dulu kosong ini itu n belakangnya n n, -N, -N, -N, -N. <-no> <-no> Siapa? Rian, Rian, Rian, Rian. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha.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 pakai- siapa ya ya. lama Oke, orang-orang orang. ya, jadi dapat. Dua jadi Dia nulis geblek. kalau gua Mau Kita kembali, oke? belum masih jauh. Lama banget, Bu. R, HP di mana itu? R, itu? itu? R, itu? R, maksudnya di mana itu? mana mana mana lagi, satu lagi Nah, satu lagi bikin seru, Satu lagi, Baru satu lagi, Baru deh. Baru lagi bikin Ulang, ulang, ulang, ulang, ulang, Ya, jatuhin rang Jatuhin rang Semua ada Ini juga namanya baca Iya. Nih ada yang deke yang ini udah aku penutupan bener penutupan nih kalau nama gua gua apa yang lain iya iya ini nama di delipic namanya nama di itu ada ada i i i i i i i i Ayo, kata bener Rodi tuh. Randy. Wah, Randy. Mantap, mantap, mantap, mantap. Randy, mantap. mantap. Terima kasih buat giveaway dari Gilbert FC Semoga semakin jaya dan maju Iya yeah. yeah. Ini nomor kira-kira nomor berapa ya? No, nomor sepatunya? Iya yeah. Nomor 40 dong 40 iya yeah. Lumayan dapat kartu baru yeah. <laughs> Subscribe channel nya Gilbert, Gilbert FC official. official. Harus uh, dukung terus subscribe dan like Yulbar FC Oficial yang ada tombol jangan like Yulbar FC Oficial yes? lupa like, subscribe di channel Yulbar FC Oficial